batuk ya. Oke okay, kembali lagi bersama Rumah Motor Vlog. Jadi hari ini hari Minggu kesempatan kita buat San Mori. mumpung lagi di Bandung ya kan. Tapi cuacanya agak gimana gitu. Kayak agak gerimis. Dan seperti biasa kita pakai motor ini. <tuh> Dz400 punyanya Bang Dika. HP taruh di belakang atau di mana ya? Tapi kita coba muter-muter ini dulu. Lewat apa? KFC. Tadi mah lewat KFC ditutup, pas ke DH ke Pastor. Mau ke Pastor kan lewat KFC ditutup. Kalau KFC-nya tutup ya berarti tujuannya pada ke rest area dua. Tapi coba kita putar aja dulu kan, putar KFC. Sambil nyari foto. Ih, siapa tahu dapat foto ya kan. Tadi mah lumayan rame, di KFC Tapi ya itu, pada di luar karena nggak bisa masuk Sebelum kita balik Tapi kayaknya kita balik tuh hari-hari apa ya Hari-hari Senin, Selasa Tapi motor belum jadi, nih Paling nunggu motor jadi dulu baru Balik menteri belum jadi beda. Kalau di sini, masan morinya mah mau ke band ramai itu, tangan ditutup. Muter kan KFC sekarang kita ke atas. Tadinya mau San Mori sama anak-anak WR Bandung tapi kayaknya mereka udah duluan. Udah pada duluan katanya. Tadi janjian di NH cuma katanya pada duluan ah takut ke hujan ah eh, takut hujan. Dan, tadi kan ke pastor dulu Ngecek anak-anak Tapi masih pada tidur Gereja rame Soalnya Natal kan ini hari Natal Perayaan Natal kedua Hari kedua Eh sebenarnya Natal mah Satu hari doang sih Cuma kan tanggal 26 kan Kayak Natal hari keluarga gitu Kalau 25 itu biasanya buat umum Anjir, tapi Si Adir mah jam segini belum bangun Anjir, jam 7 Dia mau bangunnya jam 9, jam 10 Di DM belum dibalas Janjiannya mah di, di DM kemarin Ah, cari-cari Apa, jam 7 kurang otw Oh, oke okay. Mana ada, anjir, jam 7 mah Si Adir masih polor Masih mimpi indah dia mah Nanti bangun jam 9, jam 10 mereka masih apa belum nyampe atas tadi barusan ada yang lewat sih tapi nggak tahu itu bukan ya, segini makanya udah rame Res apa tujuh 72mah nggak tahu parkiran penuh enggak in the morning ba -ba -ba -ba -ba -ba. Lain wake up in the morning ajir. Wake up in the afternoon <laughs> ah, Wake up in the night <laughs> Semoga saja 72 belum rame Jadi masih bisa parkir Kalau rame mah Udah nggak bisa masuk Kayaknya WR di depan tuh Kenal pon kiri Ini juga ada WR Duh. WR 155 Bandung Raya Oh udah ada UDI nya berarti Tapi cewek yang Tadi ada tiga cowok Pak Masalah di depan tiga motor Itu sana Pak Motor ini kelaksonnya mati Jadi gimana cara kelaksonnya Ini ada WR lagi satu Uh -huh. Cameras Mana sih? Biasanya mah ada apa tiba-tiba bahas jual kelinci anjir Abis bingung mau bahas apa. <laughs> mau klakson gak ada klakson lagi di motor? Benar itu kan. sayang motor aik apa lagi dibongkar kalau gama udah pakai motor si biru kayak leg biru kayak leg biru enaknya pakai motor ini ngejar 150 tuh kayak ngejar apa saat war udah gasnya udah mentok tar ini gasnya baru setengah anjir semoga aja kameranya nggak crash janganlah kak crash Pushing aing kalau udah crash Kres, pusing kalau crash cuy, udah nge-record capek-capek malah crash Kalau nikung tuh apa ya? Kalau kedepannya nggak kelihatan, nggak berani nikung. Harus keliat dulu kalau mau nikung. Lihat jauh kedepan kosong baru masuk. Kalau nggak kelihatan enggak berani takutnya tiba-tiba nikung cing muncullah mobil motor atau dan lain-lain kan bahaya macet bro di <tuh> macet pasti macetnya di sini Lembang kalau pagi itu macetnya arah naik Kalau siang menjelang sore, itu macetnya ke arah turun karena kan pada pulang. farmhouse farmhouse farm, farm. hai, banyak polisi. Keren sampai sana habisnya motornya enak Kalau penuh mah gak bisa masuk kan. Eh. berarti masih pagi jadi belum terlalu penuh coba kalau kesini jam jam 10 jam 9 apa nggak padat ini enggak ada plat nomor motor cu Jadi dipasang plat nomor aman kan tapi mah disini ah mana di matiin ah kaki panas cukup kalau nggak dimati karena motornya beda sendiri jadi harus paling ujung Dekalnya kembar Cuma beda warna doang Akhirnya, sekarang ke-72, cek setelah sekian lama terakhir tuh tahun lalu pas opening. Sekarang mau udah gak pernah kan? Setelah opening Januari, balik udah itu kurang mepet. Kayaknya balik hampir setahun baru balik lagi sekarang, tapi cuma bentar doang. terlalu mepetnya stangnya panjang-panjang makanya -panjang terlalu mepet nah, nungguan si hadir tapi belum bangun, si bangun. Uh -huh. nyala gak lampunya takutnya nggak nyala masker tadi mana cuy? Yo acau, Ciao kita mau itu lagi apa? Nyari alat-alatnya si motor biru yang di bengkel, sama ke KFC lagi sekalian. nyari jalan yang enggak ada polisinya dimana? Siap, nun Nyari jalan yang enggak ada polisinya di mana ya? Lewat dago paling berarti. balik, aduh tadi lupa, bang air kecil lagi mencari toilet lupa lagi, nanti aja lah. ada polisi gak ya? Katanya mas sekarang ada dijaga terus di bawah di lingkaran, jadi kalau yang ya pulang-pulang San Mori itu jadi incaran. Tapi kita lihat jalan yang gak ada polisinya. Lewati ini apa? Aduh, dago-dago turunnya Hati saya agak dingin, di Jantung saya berdebar Sangat kencang Ketika melihat Om polisi Pakai baju hijau Erom di hijau Disitulah Anjir, di saat kita yang lengkap gini masih dak dikdukser ngelewatin polisi tapi si AA ini Nyantai anjir. Tuh, ah, pakai helm, enggak racing, keep calm anjay, tetap santuy. Keren <laughs> Pakai cheat kayaknya tuk, si AA-nya. Bisa lolos aja pakai cheat kayaknya. Mah. Ah bagi cheat dong. Ah. <laughs> Ternyata KFC mah dibuka anjir. Cuma jam 9 bukanya. Kirain mau tutup. ku kan mencintaimu, de de mencintaimu, eh, de de. de, de de kukan mencintaimu, eh, kukan mencintaimu, eh, mencintaimu, eh, ka, kukan mencintaimu, nah, Lila, janj janjian jam 7. Ini motor pendek, eh, mencintaimu, eh, kukan mencintaimu, mencintaimu, mencintaimu, eh, emang sengaja dipendekin atau enggak tahu oh, pendek nih motor, dipendekin <tapi, Tapi lebih <tapi panjang. Akan di atas. Hah? rame rame eh, eh. oh, inget tuh hah? iya kena inget tuh tawa kemana kemana hampir tabrak nu... nung... ah ah, no mau video naik kael, kaelnya kepa sih ah, CRF no vera letak pesan lain mana? Hah? mana makan nggak pesan? Oh, terus pesan naon? Oh, right. <tuk> <tuk> saya super besar satu. Oh, ah? super besar satu crispy kukan mencintaimu ku. naon mau dipinjam deui anya heolah oh, guys apa lah di mana halo guys jadi uh, saya dari Alex dan membajak ada wajah vlognya Arul dan lupa willy-willy standing kuih dadah pokoknya hirup standing willy peduk ugal hirupnya guys dadah Eta nungguan situ stoi nungguan situ, situ. Gas saya jalan ya eh. Pemani Pelan <tuk> dulu, terus habis itu taman musik bentar, habis itu ke Faisal MX mau ngambil cover jok punya teman. <coughs> Oke, jadi sekarang kita balik. Ini habis beli ini nih, habis ngambil cover jok. Warna putih Titipan teman Sama ini Ngambil Juken Beli Juken 5 Buat kayak ek biru Ini Juken 5 yang warna baru Cok. Juken 5 plus Warna hijau Dulu kirain pertama keluar tuh Punya Kale ek warna hijau Tapi ternyata buat WR <laughs> Nama ini nih ada WR yang 2022 nih Ini yang katanya apa livery tiktok Soalnya warna itunya Kayak warna tiktok Kayak logo warna apa Warna logonya tiktok warna liverinya. Liveri TikTok. Enggak. Orang, nah oh iya. Anjing <laughs> curang oh di motornya. Pancasan. Ah uh Eh -uh. Eta gantungan hitamnya mirip, baik. Kayak gantungan deteros. Kita <laughs> belinya di Faisal MX Shop. Daerah Lembang, Bang Aruna senjalan Bang, ayo Bang, nun Bang, assalamualaikum, ah, Bang Dika tukar, mau bilang Bang Dika tukar sama WR. Dari San Morico pulang jam 6. Tadi mau dari Res Area, terus turun ke KFC, ke Taman Musik, habis itu ke balik lagi ke sini. Dan baru balik lagi jam 6. Tak konten ya kan mumpung di Bandung banyak-banyakin konten sebanyak apa? Buat stok stok konten. Biar nanti pulang tuh tinggal Ngedit udah. <gir> Jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video hari ini. San hari ini. Tahu udah muter-muter. Ke area 72. Setelah sekian lama tidak pernah ke area 72 Oke, ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.